Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami peserta dari bimbingan teknis, gugus depan, ramah lingkungan, sedang melakukan kegiatan visitasi di MTS Negeri 2 SIAK. Mari kita ikuti bersama-sama. Salam, Salam. you mm -hmm. mm -hmm.